Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Ada tentunya kabar spesial juga dari ayah kecil setengah jam yang lalu Para sahabat ini memang tentunya postingan Lagi berada di perjalanan setelah para sahabat Tentunya temukan dengan fans Lesti Lovers Masya Allah Mudah-mudahan ayah kejora selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin. Di perjalanan terlihat sangat macet sekali persahabat. Kemudian, juga untuk berikutnya, kita lihat ada kabar juga bahwa Karifi tentunya sedang berulang tahun nih. Wah, wow, masya Allah. Ini ada ucapan dari Kariski Make Makeup, selamat ulang tahun untuk Kak Rifi. doa terbaik buat Ibu, amin. Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus untuk Kak Rifi. sebagai manajernya Bunda Lesti. Mudah-mudahan terus bekerja bareng dengan Leslar, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan hubungan Kak Rifi dengan Leslar pun tentunya semakin erat dan semoga selatu rahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kemudian selanjutnya di disimak juga di sini ada sedukan vitamin yang sangat Masya Allah banget nih, membuat bahagia Warga Konoha, diunggahannya Babaji Ini aduh Masya Allah Muka pengennya BBL L Ketika kak Sania ini Nyuapin Babaji, kita lihat nih Persahabatnya ekspresi Mupengnya Abang L, ketika mau Disuapin Babaji, tiba-tiba BBL tentunya Agak sedikit Kambak nih persahabatnya, aduh masya Allah sambil tangannya aja narik baju Kasania tuh, pengen banget nih, aduh masya Allah, abang Hal emang anak hebat, anak cerdas, anak pintar anak soleh luar biasa, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua kami dan tentunya banjir komentar nih persahabat. Di antaranya dari Kurniati mengatakan masya Allah nah, ekspresinya abang Pati pengen, lucu banget, sampai ke tetap tatap gitu katanya tuh ontinya nakal Yana bikin abang pengen sehat-sehat kaseh selalu allah jaga abang dan pandah di setiap harinya senantiasa diberkahi kebahagiaan amin Allahumma amin masyaAllah begitu banyak doa baik yang diberikan kemudian juga selanjutnya dari akun Instagram Air LM09 Disitu mengatakan Masya Allah abang tos kutap ketap Jika nama si abang udah ngaruhi gitu Katanya tuh <laughs> Udah kepengen banget nih sahabat, ya. Makanan yang tentunya Dimakan oleh Kak Sania dan Bapak Emang selalu membuat kita bangga Selalu membuat kita bahagia pastinya Dengan apa yang dilakukan oleh BPL Makin cerdas Makin pintar Luar biasa Kemudian juga persahabat selanjutnya diunggah hangi guysnya Haris Prisa satu jam yang lalu persahabatnya sedang OTW pulang nih wow sudah senoria nih persahabat ya Bismillah mudah-mudahan juga ada kabar baik yang kita dapatkan dari Papa Bilar ya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik hanya bisa mendukung hanya bisa mensupport yang terbaik untuk idola kesayangan kita semoga ada kejutan yang kita dapatkan dari Rizky Bilar. Dan tentunya kita juga masih menunggu cedukan vitamin lainnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagaimana menu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.